pembebasan manusia dari mangsa petara kala seorang raksasa anak dari petara guru yang lahir karena tidak bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsu atas pesona para durga sedangkan ending dari kisah ini adalah kembalinya petara kala ke asalnya bisa diartikan sebagai momentum agar manusia bisa mengalahkan hawa nafsu dan kembali ke jalan yang lurus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 Burung perkutut lokal tentu penuh misteri dan mitos yang terkadang di luar nalar. Satu di antara burung perkutut yang dianggap keramat adalah perkutut kawelang. Burung ini merupakan satu jenis burung perkutut lokal katurangan yang cukup langka dan dinilai baik untuk dipelihara. Bagi masyarakat Jawa, burung perkutut kawelang dipercaya mampu berubah menjadi ular pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan burung perkutut katurangan Driwiti disimbolkan ular kobra. Sama seperti burung perkutut katurangan pada umumnya, perkutut koro sangat sulit untuk dicindakan dan sedikit memilih Tuah burung perkutut katurangan koro tentang kejayaan dan kewibawaan. Dan juga ada mitos burung perkutut katuranggan kerowolang digunakan sebagai pakar gaib. Angsar burung perkutut katuranggan korowelang dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya sebagai pitutur atau wejangan tersirat sebagai tuntunan hidup. Burung Perkutut Katurahan Korowelang memiliki wejangan tersirat agar pemilik Perkutut ini mendapatkan kewibawaan dan kejayaan. Dalam dunia metafisika, burung Perkutut Korowelang kerap dihubungkan dengan nama kris Kolowelang. Kolow artinya waktu, sedangkan Welang adalah nama ular dengan racun yang mematikan. Pesan tersirat yang diungkap Burung Perkutut Korowelang yaitu mengingatkan manusia jika hidup di dunia hanyalah sementara saja. Guru Pertut Korowalang mengingatkan manusia untuk menghabiskan waktu dengan segala hal yang bermanfaat selagi mereka hidup Waktu yang sementara ini harus dipakai untuk beribadah kepada Tuhan seperti nasihat yang telah diajarkan pada leluhur Saat waktu yang sedikit ini dibuang begitu saja maka waktu akan berbalik menjadi racun yang mematikan Perkutut Ketoran Korowelang memiliki filosofi yang mendalam untuk manusia agar dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin Yoni yang dimiliki berkodot kartunan korowelang memiliki ciri khusus pada bulu ekornya yang terdapat garis-garis hitam menyerupai ular-ulang. Tak jarang garis-garis belang -garis tersebut tembus sampai bulu sayap. Motif yang sering ditemukan mirip ular-ulang biasanya hitam putih, hitam coklat, hingga hitam kekuningan. Burung perkutut korowalang jarang bertengger di atas pohon dan sering membuat sangkar di permukaan tanah. Kebiasaan dilakukan burung perkutut korowalang sebagai bentuk kamuflase dari berbagai predator karena fisiknya yang sangat mirip dengan ular-ular. Namun perihal tersebut sulit untuk dibuktikan karena menemukan burung perkutut yang membuat sarang di atas permukaan tanah sangatlah sulit. Kesimpulannya, Pesan yang tersirat dari Kolowelang adalah untuk mengingatkan agar kita memanfaatkan waktu di dunia yang hanya sebentar ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan beribadah kepada Tuhan seperti yang telah dinasihatkan dan diajarkan oleh para leluhur Karena jika waktu yang hanya sebentar ini disia-siakan, maka waktu oh Kolow justru akan menjadi ular berpisah yang mematikan Dalam bahasa jawa Welang adalah singkatan dari perkoro biweling lang biwulang yang memiliki makna bahwa waktu tidak akan pernah dapat terulang kembali Jika digambarkan sebagai manusia, ular memang selama ini identik dengan manusia mulut berbisa Tapi jawaban Ndoro pikir lebih baik mana antara mendengar ucapan frontal dan menyakitkan secara langsung atau dipohongi lalu mengetahuinya secara tiba-tiba kita semua tahu bahwa suatu kebohongan tidak mungkin dapat bertahan lama. Suatu saat kebohongan akan terungkap. Pepatah pun mengatakan untuk berkata jujur walaupun menyakitkan. Nyatanya, berdasarkan mitologi, ular menjadi lambang kebijaksanaan. Ular juga menjadi lambang cinta. Sulit rasanya untuk berterbebas dari ular jika mereka sudah menjerat mangsanya dengan melilit tubuhnya pada tubuh mangsanya. Jika hal ini terjadi antara sesama manusia lebih tepatnya pada hati manusia Mungkin manusia yang terjerat tersebut justru akan memperlakukan si penjerat Seperti candu yang sudah jelas-jelas bertampak negatif Tetapi justru membuatnya ketagian Pernahkah dorong melihat ular memisahkan mangsanya di tempat? Kami tidak pernah Ular selalu melumat habis manusia tanpa tersisa Seperti ptitut Jawa menyebutkan Oposisi yang kudu dirampungki. Bagi seorang pemimpin, baik pemerintahan maupun swasta tentu harus memiliki kematangan dan stabilan jiwa agar dapat menciptakan kondisi yang stabil dalam ruang lingkup kepemimpinannya. Hal ini tentu hanya bisa dicapai. Jika seorang pemimpin memiliki wibawa di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus punya wibawa yang besar agar bisa meredam dan mengendalikan gejolak yang terjadi. Ada banyak sekali tuah katurangan burung perkutut yang menjadikannya spesial. Melalui tuah katurangan burung perkutut bisa memberi sebuah motivasi dan inspirasi dalam perjuangan hidup.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 itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sagung dumati kali ing trebedo lir ing